Habib Kribu, Habib Jan Asegap Beliau seorang ulama tanpa bersorban dan tanpa berjubah Luar biasa sekali ya ini Ulama-ulama yang lurus Nomunafik AABB Saklek, jari wong jawa itu saklek Habib Kribu, Ulama tak bersorban dan berjubah Ini, ini, ini, baru Habib ini Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Salam dari saya Ratu Bidadari Dukun Kondang Idola Sejuta Umat Mungkin tema kali ini Agak menarik Yang lagi viral lagi trending topik Yaitu Habib Jen Asegaf Atau yang kenal disapa Yaitu Habib Kribo. Baru-baru ini muncul Yaitu sosok Habib Kribo. Dimana selama ini Habib Kribo mungkin Tidak saya kenal ya Saya baru mengenal Habib Kribo dengan tampilan Yang sangat nyentrik Dengan tampilan bajunya Yang hanya kaos seperti Anak muda Terus dengan tampilan rambutnya Kribu yang sangat stylish Dengan gelar seorang Habib dan ini jarang sekali ya Mungkin kita jumpai Dengan sosok-sosok seorang Habib Cuman di sini saya salut Saya tidak mengkritisi Habib Chen Atau Habib Kribo, tidak Di sini saya ingin mengutarakan Statement saya terhadap Habib Kribo Dimana beliau itu adalah Ulama yang tak bersorban Ulama yang tak berjubah Kenapa kok seperti itu Karena pada umumnya Mayoritas seorang ulama Entah itu dari kalangan Habib Entah itu dari kalangan Syed Maupun seorang ulama Seorang Kiai Seorang Mubalek Seorang Ustadz Itu pasti memiliki ciri khas Yaitu dengan tampilan Apa Berjubah, bersorban, atau berpeci, atau bertampilan seorang Islami, tapi beda dengan Habib Kribo. Ini dari namanya aja udah Habib Kribo, sangat luar biasa sekali. Beliau itu ulama, tak bersorban, dan ulama yang tak berjubah. Ini luar biasa sekali. Jadi, dia tidak menampakkan kealimannya, beliau tidak menampakkan kesolehannya. Beliau tidak menampakkan keislamannya Cukup dirinya Dengan Allah Yang tahu Itu luar biasa gitu. Jadi sebenarnya Allah itu lebih mencintai Lebih menyungkai Lebih menyayangi seorang hambanya Yang Menyembunyikan Kebaikannya Menyembunyikan kealimannya Menyembunyikan ibadahnya Dan yang harus digarisbawahi: menyembunyikan garis keturunan atau nasabnya. Itu yang harus digarisbawahi, karena Allah sendiri, Tuhan yang Maha Esa, itu sifatnya cemburuan. Allah itu Maha Pencemburu loh ya. Jadi, cukup Allah yang tahu kebaikan kita, kealiman kita, ibadah kita, amal kita. Itu cukup Allah, karena Allah mah cemburu. Gitu Jadi, jangan ditampak-tampakkan ke orang lain kesolihan kita, ketawaduan kita. Gitu Bahkan, contoh kecil saja, kita seperti nyumbang, seperti sodako atau amal. Mungkin mayoritas orang kita, ya, saya bicara orang kita. Itu kan foto-foto nyumbang panti asuhan, nyumbang pesantren, foto-foto nanti diupload di sosial medianya. Di woro-woro, nyumbang masjid, nyumbang e, panti, nyumbang janda, nyumbang anak yatim, ditulis namanya dari ini dengan jumlah sekian. Buat saya sih ya nggak apa-apa gitu loh. Cuman pahalanya berbeda. Lah kenapa berbeda? beda dengan orang yang ikhlas yang menggunakan hamba Allah semisal contoh e, nyumbang masjid membelikan karpet karpet masjid itu loh kan itu termasuk amal jariah disumbang cuman hamba Allah dia tidak mau disebutkan siapa pengirimnya mungkin nyuruh orang atau nyumbang anak yatim di sebuah pondok pesantren atau panti asuhan. Cuman orang lain yang nyumbang itu, cuman ditulisi ini amanah dari hamba Allah. Itu yang luar biasa, itu yang bagus. Daripada seorang yang memamerkan dirinya, membanggakan, ini loh aku habis nyumbang, oh ini loh aku habis amal, aku habis gini-gini-gini-gini. Itu beda lagi. Kita tetap dapat pahala, cepat pahalanya, tidak sama dengan orang yang ikhlas, tidak sama dengan orang yang menyembunyikan dirinya lah kata ikhlas ini seperti apa ya ikhlas beratnya seorang mengatakan aku ikhlas kok ya ikhlas lah, kamu ucapkan berarti kamu nggak ikhlas berarti kamu masih apa ya masih diomong-omongkan itu berarti kata ikhlasnya gugur berarti kamu masih mengungkit ngungkit berarti kata ikhlas tadi gugur katakan kamu nyumbang apa gitu ngasih apa gitu kamu ngomong-ngomongkan, aku ikhlas kok ngasih nah, tapi, sudah terucap dari bibir kamu, berarti kata ikhlas ini tadi, gugur gitu loh, mas. berarti dalam artian kamu memiliki sifat kikir tuh, ngopi dulu biar kita gak sepaneng biar gak stres guys, gitu loh intinya buat saya, pesan buat Habib Kribu tetap gemakan dakwah ya Habib lurus ini buat saya, Habib Kribo ini lurus ini. Orangnya AA BB. Jadi tidak munafik. Ya, Habib Kribo bukan orang yang munafik. Losdol, nggak rewel. <laughs> Kalau orang Jawa mengatakan losdol nggak rewel itu Habib Kribo. AA BB gitu loh. Saklek orang Jawa mengatakan Habib Kribo itu saklek. Cuman tetap Habib Kribo gemakan dakwah. Tetap berjuang Tapi tetap harus berhati-hati Karena yang benci Yang memungsui Yang haternya Habib Kripo itu juga banyak Jadi tetap hati-hati Dalam mengucapkan statement Dalam memberikan statement Baik ucapan, lisan maupun tulisan Tetap harus berhati-hati Karena Habib Kripo Banyak orang-orang di luar sana Yang mencari kelemahan Mencari celah saya tidak mau nanti Habib Keribu sampai berurusan dengan polisi Hukumlah Karena banyak yang ingin menjatuhkan Habib Keribu Tetap Habib Keribu tetap dakwah, tetap berjuang Tapi tetap harus ada landasan, harus ada dasar, harus ada tiang Biar ini kuat Jadi tidak bisa diambil celah secara hukum Karena mungsuh-mungsuhnya Habib Keribu mencari celah mencari kelemahan, mencari kesalahan walaupun itu sekecil mungkin. Tetap Habib Grebo semangat ya. Secara mendahulahkan Islam yang sesungguhnya, ajaran Nabi yang sesungguhnya. Aku fan kamu, aku pendukung kamu. Tapi ini di luar politik loh. Saya bukan orang politik. Saya bukan orang politik saya tidak mendukung siapapun di sini saya hanya salut dengan perjuangan dengan dakwahnya Habib Kribo yang losdol dengan tampilan seorang ulama tanpa berjubah dan seorang ulama tanpa bersorban. Ini luar biasa sekali dan aku suka dengan cara dakwahnya Habib Kribo blas-blas blas-blas saklek nu munafik. Oke, gitu aja buat teman-teman saya akhiri salam dari saya ratu bidadari dukun kondang idola sejuta umat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh